Jenis makanan yang bikin burung beranjangan gacor Apakah Anda tahu jenis makanan yang terpemiliki suara yang lebih gacor? Maka dari itu, berikut ini akan kami paparkan untuk Anda beberapa jenis makanan untuk burung beranjangan 1. biji Padi Muda Jenis makanan burung beranjangan yang pertama kali dapat Anda berikan adalah biji padi muda perlu untuk kita ketahui bahwa sebenarnya burung beranjangan memiliki habitat di daerah persawahan atau semak-semak dari habitatnya inilah burung beranjangan sering mengkonsumsi padi terutama yang masih dalam usia muda selain menjadi makanan favorit bagi burung beranjangan biji padi yang masih muda juga memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh burung ini misalnya saja kandungan pati yang kaya akan vitamin dan juga karbohidrat. Dengan nutrisi-nutrisi ini, burung beranjangan akan tumbuh dan berkembang dengan baik. 2. Kroto Kroto juga menjadi salah satu jenis makanan burung beranjangan. Tentunya, Anda tidak merasa asing lagi dengan jenis makanan yang satu ini. Pasalnya, kroto memang menjadi salah satu makanan yang paling umum untuk jenis burung. Koto juga memiliki kandungan nutrisi yang sangat penting untuk kebutuhan tubuh burung ini. Selain dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan, koto juga berperan sebagai pembentuk suara yang kacor dan juga baik. Untuk hasil yang lebih maksimal, berikan koto ini pada burung beranjangan setiap pagi hari dengan takaran satu sendok makan saja. Hal ini tentunya dilakukan secara rutin. Kroto juga dapat diberikan pada saat burung beranjangan masih dalam kondisi anakan Apabila dimulai sejak usia muda, maka burung ini akan cepat mengeluarkan suara 3. Belalang Ternyata belalang juga dapat menjadi salah satu jenis makanan burung beranjangan Seperti yang kita tahu bahwa belalang sendiri memiliki protein dalam jumlah yang tinggi Tentunya akan menjadi jenis makanan yang sehat apabila diberikan. Selain itu, burung beranjangan juga dapat dijadikan makanan alternatif agar tidak mudah bosan. Meskipun demikian, tidak semua jenis belalang dapat dijadikan sumber makanan bagi burung beranjangan. Hanya jenis belalang hijau saja yang bisa digunakan. 4. biji Kacang Hijau Jenis makanan burung beranjangan lainnya adalah biji kacang hijau. Biji kacang hijau mengandung banyak mineral, protein, asam lemak, dan juga kalsium. Dengan kandungan nutrisi di dalamnya, ini juga sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan burung beranjangan. Bahkan, saking baik dan amannya, biji kacang hijau untuk burung beranjangan dapat dijadikan sebagai makanan utama setiap harinya. Jenis makanan burung beranjangan yang satu ini dapat diberikan secara langsung atau juga dapat ditunggu terlebih dahulu. Tentunya sama-sama efektif ketika diberikan pada burung beranjangan ini.